Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Di channel Muslim Healthy Lifestyle Atau MLs Official Pada kesempatan kali ini Kita akan coba berbagi Inspirasi cerita Cerita kali ini yang saya ingin ceritakan Berkaitan tentang masalah kebun binatang Tentunya Para investor ingin mencari Peluang-peluang yang ada Nah, salah satu peluang di Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, melihat ada peluang bahwa di Kota Serang belum ada kebun binatang. Lalu para investor ini bersepakat membuat kebun binatang. Setelah jadi ditunjuklah manajer dari kebun binatang itu, lalu lepas singkat cerita pas hari H dibukalah, diloncenglah kebun binatang tersebut. Ketika di launching kebun binatang tersebut ditentukanlah harga tiket masuk HTM-nya berapa. Nah, ketika HTM-nya ditentukanlah waktu itu seratus ribu rupiah. Hari pertama ternyata tidak ada yang tidak ada yang daftar, tidak ada yang membeli tiket. Kemudian dievaluasi kembali, diturunkan kembali harganya lima puluh ribu. Ternyata nihil juga, sama juga, kosong juga. Yang ketiga diturunkan sampai 25 ribu rupiah. Oh ternyata sampai harga 20 ribu rupiah tidak ada yang masuk beli tiket kebun binatang. Sampai ke sepuluh ribu rupiah. Ternyata juga tidak ada yang membeli tiket tersebut. Akhirnya manajemen dari kebun binatang memutuskan untuk menggratiskan masuk dari kebun binatang tersebut tiketnya hitung-hitung sebagai marketing atau promosi agar mereka tahu keberadaan kebun binatang yang ada di kota Serang lalu kemudian ramailah datanglah berbondong-bondong orang untuk ingin melihat kebun binatang yang ada di kota Serang ketika semua masuk ternyata oleh pihak manajemen memerintahkan kepada para pawang untuk menutup semua pintu masuk dan pintu keluar kebun binatang tersebut. Karena pintu ditutup, baik yang pintu masuk maupun keluar, maka yang dilakukan adalah membuka kerangkeng dari kebun-kebun binatang yang ada. Makhluk-makhluk buasnya, buaya dilepas, harimau dilepas, macan dilepas, ular dilepas, juga mungkin kingkong dilepas, semua binatang-binatang buas dikeluarkan. Ketika binatang-binatang buas itu dikeluarkan, maka terjadi kepanikan. hiruk pikuk, orang berlari ke kiri, ke kanan karena menghindari jangan sampai dimakan oleh binatang buas atau dilukai oleh binatang buas karena karena lari dan panik mereka akan menuju ke pintu masuk dan pintu keluar untuk menyelamatkan diri. Tetapi ternyata di pintu keluar tersebut ditulisi tiket keluar Rp 500.000. Nah ternyata ketika harga tiket keluarnya adalah Rp 500.000 tidak ada pilihan mereka membeli karena urusan nyawa. Jadi dibelilah 500 ribu itu. Setelah dibeli, baru mereka, mereka bisa keluar. Jadi, apa sih inspirasi dari cerita ini? Demi kita mengejar kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit, banyak yang enggan atau tidak mau melakukan. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, berapapun, Mahalnya harga yang dibayar pasti dibayar, asalkan bisa selamat sekalipun harus jual aset dan berhutang. Mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, sehat masih dekat, murah, dan mudah. Sehat sudah jauh mahal. Dan susah Dalam ajaran Islam Mencegah lima perkara Sebelum lima perkara Jadi pencegahan itu Lebih baik Daripada kita mengobati Juga Kalau usia kita yang produktif Usia sebelum 45-50 tahun Mengejar Keuangan Mengorbankan kesehatan usia di atas 45 50 tahun mengejar kesehatan mengorbankan keuangan karena punya mindset kesehatan bisa dibeli dengan uang padahal belum tentu karena sakit pasti butuh proses sehat juga butuh proses ketika di masa tua kita tidak ingin melakukan traveling Rumah sakit baik di dalam dan di luar negeri Sehat belum tentu kembali Uang sudah mulai habis dan bangkrut Sehingga pada akhirnya Kita tidak bisa menikmati kehidupan kita di masa tua Karena setiap hari, setiap saat Kita kadang-kadang stres memikirkan penyakit kita Untuk itu MHLS coba menawarkan bagaimana kita menyelesaikan Dari akar penyakitnya Bukan dari simptomnya Karena kita pendekatannya adalah lifestyle intervention Jadi pendekatan perubahan pola hidup Jadi cabutlah akarnya Sehingga tubuh kita menjadi sehat B- A bad house for disease jadilah tuan rumah yang buruk bagi penyakit-penyakit baik penyakit akut maupun penyakit kronis uh, maka untuk itu klinik desa menawarkan pilih alternatif pilihan yaitu MHLs yang merupakan inspirasi kontekualisasi, adaptasi, The Rasulullah Lifestyle ke kehidupan modern Sudah banyak yang sudah mengikuti dan sudah banyak juga yang mendapatkan manfaat dari program MLS selama tiga bulan Karena targetnya adalah bagaimana kita memperbaiki metabolisme tubuh kita agar menjadi sehat Stay ketosis stay relevan dan stay healthy salam pejuang MLS wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh